The Smash Sun tidak akan pernah mati. Well played. Setiap kesalahan adalah sebuah pelajaran. Oleh karena itu, baik untuk menerimanya. Rasakan ini. Pernah puas berada di posisi kedua. Apakah ada ninja yang mencuri kemampuan Double Genggarku? Setiap kesalahan adalah sebuah pelajaran. tidak akan pernah mati Launch, Initiate, the jangan pernah puas berada di posisi kedua Initiate, adap, adap. Uh. Apakah ada ninja yang mencuri kemampuan go genggalku Retreat. Tunjukkan aku tantangan yang sebenarnya Initiate retreat Apa ninja day, trick, yang trick. Yeah. Ayo, semuanya! Tiap kesalahan adalah sebuah pelajaran. Kena puas berada di posisi kedua. Our turret has been destroyed. Tunjukkan aku tantangan yang sebenarnya. Tun tidak akan menambati. Oleh karena itu, lebih baik untuk menerimanya. Jangan pernah puas berada di posisi kedua. Uh. Rasakan ini! turret has been destroyed. Dan ninja, yang mencuri e comandou. retreat. Jangan pernah puas berada di posisi kedua Tunjukkan aku tantangan yang sebenarnya! Karena baik untuk menerimanya. Oke. Launch, attack, Rasakan <laughs> ini! Uh. Launch, attack. Enemy, triple. Ayo, Enemy, Ini adalah tempat yang pantas ditinggali lebih lama lagi Antibiotic resistance adalah sebuah pelajaran Pernah puas berada di posisi kedua, Sun tidak akan pernah mati. Benarnya Ayo, pantas Apakah ada ninja yang mencuri kemampuan tersebut? <tuk> <tuk> uh. uh. Launch, attack! Attack the Lord! Jangan pernah puas berada di posisi keberadaan. Launch, attack! <tuk> Ayo, semuanya! <-teman>. Initiate retreat! <tuk> Initiate retreat Enemy has been slain Enemy rampage Enemy double kill Initiate retreat Enemy has been slain Shut down Double Request kill Request back Triple kill An ally has slain Lord. Initiate retreat Request back Base is under attack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 Initiate retreat! You will destroy the turret! Launch, attack! attack. Oleh karena itu, you have slain an enemy. Launch, attack. Launch, attack. Apakah ready. ada ninja yang mencuri kemampuan goblah Genggarku? Launch attack! Alt is ready. Request backup! Tunjukkan aku tantangan yang sebenarnya! Setiap kesalahan adalah sebuah pelajaran. Ayo semuanya! No! I